Selamat tinggal tahun yang lalu ah, okay. usah, lah. usah lah selamat datang di tahun yang baru semoga kita selalu kan diberkati dari dia Sampun cinta yang penuh kasih seluruh bumi pun merayakan menyambut hari yang penuh kemenangan di tahun berganti di saat malam yang ceria waktunya bersorak-sorak selamat tinggal